Terupdate dan terhangat seputar Leslar Tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan pertama Para sahabat ya kita lihat aja Ada sebuah spesial banget Tentunya ini momen ketika Rizky Bilas syuting hari ini Para sahabat ya tentunya Syuting CWW2 di Antep Jangan sampai ketinggalan para sahabat ya setiap hari tentunya untuk menyaksikan sinetron Jodoh Wasiat Bapak diante di kedua persahabat ya kita dukung karya-karya dari idola kesayangan kita hari ini Rizky Billal tentunya -tentu sangat keren banget persahabat ya membuat kita terpesona dan tentunya mudah-mudahan selalu kita doakan buat Abang Billal selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya Robal amin dalam postingan juga tentunya banyak sekali support dan dukungan dari para fans ya. yakni dari akun Instagram 00 Mozart di situ mengatakan dalam kolom komentar semangat abang biar cepat pulang biar bisa malmingan katanya ya. Duh cute banget si persahabat ya. Dukungan, support dan doa dari para fans memang luar biasa banget. Selalu kompak dan selalu solid persahabat ya. Mudah-mudahan kekompakan kita tentunya terjaga untuk mendukung idola kesayangan kita. Selanjutnya juga ini ada unggahan spesial banget nih Para sahabat ya Tentunya kita masih belum mau on Ini momen ketika liburan Lesti Bilar Ini membuat kita semakin bahagia aja Para sahabat ya Romantis lagi-lagi tentunya ditunjukkan oleh Leslie Pilar kepada Dedek Lesti Para sahabat ya Aduh, Membuat kita semakin bahagia Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kabar bahagia secepatnya dari idola kita ini Tentunya Lesti dan Rizky Bilar melangsungkan acara pernikahan secepatnya. Prasabat, ya makin gak sabar. Makin tentunya kita nunggu kabar baiknya sahabat ya. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan langsung kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan keunggahan berikutnya sahabat ya kita lihat di sini yang masih menunggu vitamin. Tentunya ini ada vitamin bahagia buat kita semua para fans. Akhirnya part kedua di channel Youtubenya Rizky Bilar akan diupnya para sahabat Ya ini cute banget Rizky Bilar memberikan kejutan dan surprise kepada Lesti Kejora persahabat sahabat Ya ini luar biasa banget yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul Part kedua di video channel YouTube Rizky Bilar, para sahabat, ya, yuhu, love part kedua akan tayang malam hari ini juga. Para sahabat, ya, pantengin terus. Tentunya kita akan dikasih kejutan spesial bahagia. Para sahabat, kita lihat nih. Ini momen ketika Lesti Kejora dikasih kejutan. Boneka hilal, para sahabat, ya, Rizky Bilar. sini menjadi boneka tua cute banget, tidak lesti terkejut dan bahagia, para sahabat, ya ketika dikasih kejutan spesial oleh abang Rizky Bilar, tuh tentunya kita malam ketiga hari Idul Fitri dikasih vitamin bahagia dari Lestin Rizky Bilar, masabat ya kita wajib dukung dan support buat hubungan idul kita ini, mudah-mudahan secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan, amin biar robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih para sahabat dari para fans, yakni dari akun Instagram, Zia underscore account yang berkomentar. Entah kenapa, aku jadi ingat waktu malam takbiran mungkin karena waktu part satu nonton waktu takbiran mungkin ya. Ya Allah, semoga takbiran Lebaran tahun depan aku bisa melihat Leslar udah menjadi suami istri punya anak. Amin, para sahabat ya minjarobal alamin. Tapi kita doakan saja. Mudah-mudahan Lesti dan Bila secepatnya bisa melangsungkan acara pernikahan dan tentunya memberikan Leslar Junior, Pak sahabat, ya. Kita pastinya bangga dan bahagia melihat Lesti dan Rizky Bilar bersama, Pak sahabat ya. Banyak sekali juga dukungan dan tentunya respon dari para fans. Ya, dari akun Instagram... Umunafisa 42, Rizq mengatakan gak sabar menunggu konten yang tentunya u oh dan Q romantis, para sahabat. ya ini memang luar biasa romantisnya. Rizky Bilar tentunya ngasih kejutan spesial bahagia untuk Dede Lesti Gejora Mudah-mudahan saja persahabat ya kita mendapatkan cuitan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Mungkin itu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.